alat bos salam listrik bosku kali ini kita akan mengulas ini bosku ya Unum 4 produk dari antilu bosku kemarin kan kita sempat yang UNU 3 sempat yang UNU 3 itu kan yang bisa dilipat sampai kecil bosku ya kalau ini yang UNU 4 rodanya 4 agak luas tapi ya gitu posisi ngelipatnya cuman sekedar sampai sini aja ini kalau mau masukkan mobil atau mau gimana ini bisa dilepas juga ini lepasnya di sini ya ini di dulu baru diangkat nah ini juga bisa dilipat di sini Nah. Nah, ini begini nah nanti posisi bawahnya tinggal ini Bosku, ada pegangan di sini. Di belakang kan ada roda. Roda kecil di belakang Bosku. Nah, ini tinggal ini. Ini aja Bosku. Nah, ini posisi melipatnya Bosku ya. Ini, nah, ini keunggulannya dari yang uno tiga. Uno tiga kan setirnya kan sudah gitu aja, bosku ya. Nggak bisa digerakkan kalau ini bisa diatur, mau didekatkan atau mau sesuai normalnya. Jadi, kalau bisa didekatkan seperti ini, kayak tadi. Nah, bisa diatur kayak gini atau bisa gini. Nah, ini ngencenginnya sini bosku. Nah ini posisi posisi apa ya namanya bosku ya posisi bisa dipindah-pindah lah apa bilangnya. Nah ini jadi bisa kondisi gini. Soalnya ini sistem pengeremannya itu auto brake. Jadi kalau gini dinyalakan dia nggak mau bosku nggak mau jalan. Soalnya kan auto brake kan juga nggak fungsi Nah kalau mau mau jalan di sini bosku. Nah ini nggak bisa dipindah-pindah. Nah tapi ini bisa jalan bosku. Di maju yang sini mundur, kanan maju yang kiri mundur. Nah, pengatur kecepatannya di sini. Ini kalau misalkan kita vulkan ke sini, ini kenceng kanan kiri tombol bel, ini lampu indikator baterainya, ini ada keranjangnya. Keranjangnya yang lucunya bisa dilepas bosku, bisa dibawa. Ini yang biasanya dipakai di mirip-mirip sama yang ada di Jatim pakainya bosku ya. Cuman beda merek, beda merek aja bosku. Nah, ini sudah sistem auto break, bosku. Kalau misalkan kita jalan, nah kita lepas, nah dia langsung rem, bosku. Auto breaknya nya bosku. Nah. nah, kalau misalkan ditanjakan, ditanjakan biar enggak, ini sudah enggak mau jalan, bosku. Tanjakan pun ini juga sudah langsung rem, kecuali kalau misalkan kita mau pindah posisi tanpa nyalakan kontak, bosku ya. bisa jalan. Jadi pengaturnya di sini. Nah, ini juga bisa berputar, Bosku. Rodanya. Enaknya gini. Nah. Selanjutnya kita lanjut ke spesifikasinya, Bosku ya. Untuk spesifikasinya sendiri Uno 4 ini kalau yang Uno 3 kemarin kan pakai lithium, Bosku ya. Kalau yang ini pakai aki kering SLA. Voltase-nya 24, ampere-nya 12. Untuk dinamonya kalau yang Uno 3 kemarin masih pakai bel DC hub, ini sudah pakai mid drive dan buatnya <tuh> masih 180. Untuk jarak tempuhnya Punu Tiga ini 30 km kurang lebih bosku. Kecepatannya yang nggak ini nggak bisa kenceng bosku ya. Kecepatan maksimal masih di angka 15 kilometeran per jam lah bosku kecepatannya enggak bisa kenceng ini bosku untuk beban be untuk beban angkutnya bisa sampai 120 kilo untuk ukuran roda 7 ini nih kayaknya bosku 7 inci masih pakai ban mati mungkin itu aja fitur-fitur lain cuman bell mengatur kecepatan ini kunci kontak on-off nya nah untuk Maju mundurnya untuk majunya nggak pakai gas, jadi maju pakai tinggal tekan yang ini, tinggal digeser geser kini, mundurnya tinggal gini. Untuk pembedanya kalau yang di kemarin ada rem, kalau ini sistem pengeremannya ya yang tadi saya bilang auto break. Di sini ini bosku ya pengaturannya. Posisi seperti ini dia mau jalan, posisi gini auto break. Nah. mungkin cuma itu aja bosku yang bisa saya ulas hari UNO3 ini kalau garansinya garansi sama bosku ya ikut antelope sekarang antelope sudah berbenah untuk garansi baterainya 6 bulan kelistrikan 6 bulan yang tempo hari baterainya 3 bulan sekarang sudah 6 bulan untuk apa namanya bosku untuk dinamonya sama rangka masih sama satu tahun sama sama satu tahun Mungkin sekian dulu yang bisa saya jelaskan tentang antilope 4 ini. Oh ya, ini bosku, mohon maaf, saya potong dulu ini untuk antilope ini. Biasanya itu yang cari malah orang yang sudah sepuh, rata-rata yang pakai. Biasanya, biasanya saya dapat orderan kita, kita, kita, kita dapat orderan itu ya, rata-rata orang yang sepuh yang sudah buat jalan itu cepat capek atau gimana, tapi masih suka keluar di perumahan-perumahan sedekat, di kampung-kampung terdekat gitu atau mungkin buat bolak-balik ke masjid gitu kadang-kadang. tapi juga ada kita kemarin juga ada orderan ini itu buat di tempat wisata di ini bosku wisata edukasi susu sih bosku susu sapi bosku ya susu sapi itu di Milkindo Kepanjen di sana infonya sih dibuat pengunjung disewakan juga bosku sama lah. Dipakai kayak di Jatim Pakai itu kalau nggak salah Migo mereknya tapi saya sendiri kurang tahu mohon maaf sama kayak seperti ini juga disewakan nah mungkin sampai situ dulu bosku ya kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin kata-kata yang saya yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di deskripsi deskripsi ada nomor kontak yang bisa dihubungi ada WA kalau misalkan ingin yang bos-bosku yang di luar-luar sana jauh, di deskripsi ada link Tokopedia juga. Monggo bisa di order di situ. Kalau misalkan ada salah kata, saya yang mohon maaf, atau mungkin salah ucapan, atau mungkin apalah saya mohon maaf. Sekian dulu saya akhiri bosku video kali ini. Salam listrik bosku.